Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lover, Spill Lover, serta Lestler lovers dimanapun kalian berada Selamat malam, selamat berjumpa dan bergabung kembali di channel Youtube kesayangan Kalian Diva TV Yang akan terus mengabarkan informasi terbaru Dan pastinya kabar-kabar baik seputar idola kita Lesti dan Rizky Bilar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 Baiklah persahabat, let's di dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Kita awali dengan kabar spesial, vitamin bahagia juga yang kita dapatkan persahabat ya Aduh, Abang L semakin menggemaskan menjadi pusat perhatian kali ini persahabat ya Abang Fatih digendong oleh Mas Gilang atau Juragan 99, Masya Allah banget ya Aduh, senyumnya meleleh tuh persahabat ya Masya Allah Cute banget ya Abang Fatih Mudah-mudahan semakin banyak doa dan support yang diberikan untuk keluarga Leslar Dari orang-orang baik yang selalu tulus Mencintai idola kesayangan kita Dan pastinya persahabat yang sekarang mempunyai password nih Abang Fatih Kalau dibilang Abang ganteng pastinya tersenyum Ketawa bahagia Masya Allah Semoga menjadi anak yang soleh untuk Abang El Kemudian persahabat kita simak juga Papa Bilar ini mengunggah sebuah postingan di IG pribadinya. Persahabat ya, video forecastnya Andika Kangen Band bersama Marcel. Dan Papa Bilar pun menuliskan sebuah kalimat asli, nggak berhenti gak nonton deh kata Papa Bilar ya. Emang receh banget ya forecastnya Andika Kangen Band ini bersama Marcel, Masya Allah. Dan ada pesan juga nih untuk semuanya dari Andika Kangen Band. Ini pesan yang luar biasa juga, Andika mengatakan jauhilah narkoba karena itu akan merugikan kita semuanya. Ini pesan yang persahabat ya untuk semuanya agar menghindari narkoba. Mudah-mudahan persahabat ya idol kesenangan kita selalu menjadi orang baik, selalu menjadi inspirasi pastinya untuk banyak orang. Selanjutnya persahabat kita simak di Unggaham akun Instagram F Radio FM ini memposting sebuah postingan kabar mengenai keberangkatan haji persahabatnya ada enam artis yang naik haji karena undangan dari Arab Saudi, Masya Allah ini diantaranya ada idola kesayangan. sebelumnya persahabat kita simak di kalimat caption yang dituliskan tahun ini pemerintah Arab Saudi kembali mengizinkan umat muslim di seluruh dunia untuk melaksanakan ibadah haji antusiasme untuk melaksanakan ibadah haji tersebut Salah satunya diperlihatkan oleh beberapa artis tanah air Mereka tengah bersiap untuk menunaikan rukun Islam kelima tersebut Beberapa dari mereka sudah mendapatkan undangan dari pemerintah Maupun kerajaan Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji Kita simak yang pertama itu adalah idola kesayangan kita ya Bunda Lesti Dan Bapak Bilar yang insya Allah bersahabatnya sudah siap untuk berangkat ibadah haji bersama Gus Miftah, ya, masya Allah, mudah-mudahan nial yang dilakukan oleh idola kesayangan kita selalu diberikan kemudahan, diberikan kelancaran. Amin, ya Rabbal 'Alamin. Di postingan ini pun, ya tentu banyak sekali tanggapan dan komentar yang diberikan. Ada komentar dari akun Instagram. Wayaryanda Anskorafa mengatakan Alhamdulillah Leslar Katanya itu ya, Masya Allah Mudah-mudahan idola kesengan kita selalu diperlancar Apapun yang dilakukan, amin Untuk berikutnya, persahabat, kita simak di Unggan Abi Abiramzi Dua hari yang lalu, persahabat, ya. Abi Abiramzi memposting video Anak tercintanya sedang latihan, persahabat, dia ya. Dan kita salfok dengan kalimat caption yang dituliskan Untuk bisa dua sama Om Gilang latihannya harus bertahun-tahun kata Amir Ramzi nih persahabat ya. ternyata nih Kak Asila duet bersama Gilang ini latihannya bertahun-tahun katanya Masya Allah banget ya, tetapi kita lihat anak Amir Ramzi memang luar biasa sudah tentunya mempunyai talent yang the best banget, dan di postingan ini pun dikomentari oleh Rizky Bilar nih persahabat Papa Bilar pun menanggapi dengan menuliskan sebuah kalimat Gak pengen duit ama aku aja Bi katanya tuh ya bikin ngakak banget nih Kelakuan Papa Bilar Dan kita simak juga ternyata Persahabat ya komentar Rizky Bilar ini pun Langsung dijawab oleh Amir Ramzi dengan mengatakan Sebuah kalimat Duetnya sama gua aja ya, biar bubar penontonnya bisa lebih awal katanya tuh. <laughs> ini juga receh banget ya. Mudah-mudahan pertemanan Abi Ramzi dengan Leslar juga tetap terjalin dengan baik. Amin. Ya rombel Alamin. Untuk berikutnya juga persahabat, ini ada tips dari Bunda Lesi Kejora. Ya, untuk menenangin suami tercintanya saat menghadapi hujatan netizen. Siapa yang sudah menyaksikan uh, vlog terbaru di channelnya Sule Pasti kalian sudah tahu nih tips dari Bunda Lesti kejuaraan di Persahabatia Memang idola kesayangan kita ini selalu bikin kita bangga sekali Alhamdulillah Persahabatia dengan perhatiannya Bunda Lesti Dan selalu menjadi istri solehahnya Papa Bilar Pastinya Persahabatia yang selalu bisa nenangin suami tercinta saat menghadapi netizen di Persahabatia Budaya si kejora ini tentunya adalah inspirator banget nih untuk banyak orang. Mudah-mudahan persahabat ya idola kesenangan kita selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Apalagi netizen-netizen dan -netizen haters di luar sana memang selalu saja berkomentar tidak baik dan selalu memfitnah, selalu menyudutkan idola kesenangan kita. Semoga persahabat yang semuanya diberikan kekuatan dan kesabaran. Kalian harus nonton di vlognya sebelah biar kalian paham persahabat ya full videonya Mudah-mudahan kita semua juga selalu diberikan kesehatan Dan persahabat kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan oleh Les Slarussi Masya Allah suami pengertian dan istri solehah Sini-sini pengen peluk kalian berdua Semoga kalian selalu mau belajar dan mengerti satu sama lain Amin Tuh kuncinya persahabatnya adalah Saling berkomunikasi Masya Allah banget ya Dan kita masih menunggu cidukan dan kabar terbaru berikutnya Di malam hari ini jangan kemana-mana persahabat Tetap stay tune Dan pantengin channel ini terus Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik